Nah, cus, Ini korek. aku bro. Kakak bro. bro? Pakai obat, oh, dulu. Oh, oh yo, nah, <tuk> e, apa? Yo, biasa, ya, dulu ireng anak Eh, tak nampak ya, anak ya, panas dulu, begini ya. begini begini ya ayo berbumbung berbumbung ya lanjut Oh ah, yes, apa e, iya? Apa ini? Oh. Oh. Nah, bos, Bro bro, oh, Gua gak iya. Gua Desanya. Ini, Siapa enak, maknyos, maknyos. Gua pencampuran, ini? Gua, gue, gue, enggak lu sampai kemaren, sampai lu, Eh ya. Ya. Coba ngapa ini. pia Sopir ganteng ini Wangi, wow. Dua sopir bus kok kayak gitu. di aja loh itu. Apa Taruh masuk langsung balik, umur aku lah tenggang sekarang, tenggini keuangan ini kan? Warna apa tuh Udah tuh kan? api-api wae, gua. langsung mulu, gua ya, gua keu ye. Perganteng kon, Ini kandang anak, ul. aku wanita cek nang anggap. ya, dia ya, telepon dari mana? Telponnya nah, Iya, Pak. yakin Aku yakin. Ya, yakin? teleponnya iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. masalahnya, Iya. apa, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. yang? Apa, apa, apa, ya? Abis pokok, hati-hati, yaudah sehucul ibu Hmm, biar kemana Tadak karni dulu, telok Hah? Astagfirullah. Astagfirullah.